Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Uli, ya. Dalam uh, mata kuliah teori fitokimia, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kromatografi Apa sih itu kromatografi? Nah, kalian pasti sering dengar ya sebelumnya apa itu kromatografi ya Nah, kromatografi ini merupakan mata kuliah atau teknik identifikasi yang cukup penting ya Karena dia ini meskipun teknik yang konvensional tapi masih sangat sering digunakan ya Bahkan ketika nanti kalian nge-lab untuk KTI atau nanti untuk PKM itu masih banyak menggunakan kromatografi ini Ya, atau misalkan untuk publikasi, ya. Penelitian untuk publikasi, nah, ini masih banyak menggunakan kromatografi. Ya, selain itu, nanti ketika hukum, e, ya, hukum itu pasti ada soal yang keluar dalam bab kromatografi ini, ya, terutama mencari RF, kemudian apa namanya itu. Eh, tekniknya, kemudian teknik pemisahannya, prinsip pemisahannya seperti itu, ya. Nah, mari kita mulai pemisahan zat secara kromatografi. Kita awali dulu dengan apa sih itu kromatografi? Ya, kromatografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eh, berasal dari kata kromato dan grif atau kromato artinya warna dan grave artinya tulisan ya jadi kromatografi nah dasar pemisahannya adalah perbedaan kecepatan migrasi komponen senyawa yang dibawa oleh fase gerak dan ditahan secara selektif oleh fase diam di sini dalam kromatografi ada eh, bahan inti atau ada apa namanya alat atau bahan inti yang tidak dapat ditinggalkan ya jadi ini harus digunakan yaitu ada fase gerak dan ada fase diam selain sampel ya ada dua itu apa sih fase gerak dan fase diam nanti akan saya jelaskan di selanjutnya selanjutnya Kemudian tujuannya apa kromatografi? Nanti kromatografi itu ada banyak sekali macamnya ya. Tapi saya akan membahas yang kira-kiranya memang sering kita gunakan, sering keluar dan yang update gitu ya. Nah, kromatografi tujuannya itu adalah memisahkan senyawa dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi, misalkan kita punya sampel. Sampel kita apa? Ekstrak daun jambu biji. Nah, ekstrak daun jambu biji itu, misal ekstrak hasil maserasi ya. Kita pas praktikum kita pakai maserasi. Nah, hasilnya berupa ekstrak kental. Nah, kita ingin memisahkan senyawa dalam ekstrak daun jambu biji tersebut. Kita ingin mengetahui misalkan adakah senyawa flavonoid dan alkaloid di situ. Nah, kita bisa pisahkan dengan cara kromatografi. Di sini pemisahan bukan berarti pemisahan sari, tapi pemisahan senyawa. Ya, jadi kita hanya membutuhkan sedikit sampel saja ya Beda dengan pemisahan sari Kalau pemisahan sari itu nama lainnya ekstraksi Yang kita gunakan ya maserasi, perkolasi, kemudian destilasi, sohletasi Nah itu untuk pemisahan eh, sari atau ekstraksi atau penyarian Nah kalau dalam hal kromatografi yang kita pisahkan adalah senyawa Alkaloid, flavonoid kemudian minyak atsiri, kemudian mungkin ada saponin, mungkin e, glikosida triterpen dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi untuk memisahkan senyawa, ya, tujuannya adalah itu. Nah sejarah kromatografi ini sebenarnya nanti bisa kalian baca sendiri untuk sejarah kromatografi e, dimulai dari range FF ya pada tahun 1800an jadi pada waktu, waktu itu sudah e, ditemukan seja, e, kromatografi tapi masih sederhana sekali ya. Nah dia melakukan spot test campuran warna dari ekstrak tumbuhan pada pita kain atau kertas. Nah e, jadi dia masih sangat sederhana. Fase diamnya itu berupa pita kain atau kertas. Fase diam itu apa sih ya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, Gobel kemudian D dan yang terkenal adalah Michael Swet, tahun 1906 ini. Nah, dia berhasil memisahkan pigmen kloroplas pada tanaman ya dengan fase diam CaCO3 dan sebagai fase geraknya adalah PE. Nah, di kromatografi, harus ada yang namanya fase diam dan fase gerak. Ya, seperti itu. Penamaan umum didasarkan pada keadaan fase gerak dan fase diam. Jadi, e, sudah Bu Uli sampaikan berulang kali ya bahwa dalam kromatografi itu harus ada fase gerak dan fase diam. Fase gerak itu ya yang bisa bergerak nanti, ya. Kemudian fase diam itu ya yang hanya diam. Ya, nanti seperti apa saya ceritakan nah, ada beberapa kromatografi, Di sini adalah penamaan umum didasarkan keadaan fase gerak dan fase diamnya yang pertama ada GLC, gas liquid, kromatografi fase geraknya berupa gas fase diamnya berupa cairan atau liquid GSC, gas solid kromatografi, fase geraknya berupa gas, fase diamnya berupa solid LLC liquid liquid kromatografi fase geraknya liquid, fase diamnya juga liquid. LSG liquid solid kromatografi fase geraknya liquid dan fase diamnya adalah solid. Nah, ini karena bahasa Inggris ya. Jadi kita kalau membaca di bahasa Indonesia jadinya kromatografi cair gas. Dibalik ya, berarti dari belakang. Kalau ini kromatografi eh, padat cair. Kromatografi cair, cair ya seperti itu. Dan yang, kalau dalam bahasa Indonesia, yang pertama disebut adalah fase eh, diamnya, ya fase diamnya yang disebut pertama kali. Tapi nanti kalian akan secara logika bisa mengetahui mana yang fase diam dan mana fase gerak. Nah, ini pembagian kromatografi secara umum, ya. E, akan saya jelaskan nanti e, beberapa saja ya jadi tidak semua ini saya jelaskan kalau semua dijelaskan itu akan e, butuh waktu bahkan e, beberapa kali pertemuan ya bahkan kromatografi ini bisa berdiri sendiri sebagai mata kuliah 2 SKS sebenarnya tapi kita masuk ke dalam bab e, fitokimia ya dan kita hanya punya waktu satu dua pertemuan gitu ya karena fitokimia ini sekarang untuk kurikulum baru kalian, ini adalah hanya dapat satu SKS gitu ya. Pada kromatografi ini sangat banyak sekali macam ragamnya ya. Oke, kita lanjut pembagian kromatografi secara umum ya, Sebenarnya kalau mau dijelaskan semua banyak sekali ya. Nah, kromatografi sendiri itu berdasarkan mekanisme pemisahan, itu ada lima ya. Ada kromatografi serapan, kromatografi partisi, eksklusen, eh, exclusion atau eksklusi, penukar ion, atau ion exchange, kemudian kromatografi afinitas, kemudian atas dasar fase gerak. Nah, ada kromatografi gas, ada kromatografi cairan. Jadi, zat itu kan ada tiga ya? Kan ada padat, cair, dan gas. Nah, ini dasar sekali ya. Nah, yang bisa bergerak materi yang, atau zat yang bisa bergerak itu dalam uh, hal, apa namanya uh, molekulnya itu hanya ada gas dan cairan ya kan, yang bisa bergerak kalau padat kan dia diam saja nah, solid itu diam ya nah, ketika dia cair dia bisa mengalir atau bisa bergerak begitu juga dengan gas, jadi molekulnya itu bisa kemana-mana kecuali solid ya nah, makanya kalau dalam fase gerak atas dasar wujud fase gerak itu hanya ada dua yaitu kromatografi gas dan kromatografi cairan tidak ada padat karena padat itu tidak bisa menjadi fase gerak nanti dia akan jadi fase diam nah berdasarkan uh, fase bentuk fase diam nanti dibagi dua lagi yaitu kromatografi planar dan kromatografi kolom Nah di sini uh, yang akan kita Jelaskan nanti Kromatografi planar itu nanti ada KLT, kromatografi kertas dan kromatotor Sedangkan kromatografi kolom nanti ada kolom terbuka, ada GC dan ada KCKT. Nah, Atas bentuk fase diam ini nanti yang akan kita pelajari ya yang akan kita pelajari adalah kita fokus ke sini saja, ini yang sering kita gunakan, bahkan di lab kita juga masih memakai ini nah, dan yang kita fokuskan nanti antara lain kromatografi, kromatografi planar yang KLT ini ya, yang KLT ini kemudian sama, ya kalau yang di lab yang kita pakai yang KLT, kalau secara umum saya jelaskan di teori insya Allah ini nanti akan saya jelaskan semua ke enam enamnya ini ya Nah apa sih yang dimaksud kromatografi planar dan apa sih kromatografi kolom Nah planar itu gampangannya dia itu tipis bentuknya seperti kertas jadi fase diam karena ini berdasar bentuk fase diam ya fase diam yang digunakan itu semacam eh, yang tipis-tipis eh, kayak kertas kayak kemudian kayak E, seng aluminium gitu ya, jadi yang tipis-tipis. E, permukaannya itu seperti kertas gitu, tipis. Kemudian e, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, ketika sudah masuk ke KLT ya. Kemudian kromatografi kolom. Nah, kolom ini yang dimaksud dengan kolom itu nanti fase diamnya dimasukkan ke dalam suatu kolom. Kolom itu bentuknya semacam kayak pipa atau selang. Ya, jadi nanti dimana mana fase diamnya masuk ke dalam suatu alat yang e, bentuknya mirip selang, mirip pipa, mirip sedotan ya, yang berkolom atau yang bersilinder. Nah, itu nanti masuknya ke kromatografi kolom. Jadi bisa kalian bayangkan kayak buret ya, kayak buret atau kayak perkolator Nah, itu nanti mirip dengan kolom terbuka ya mirip dengan kolom terbuka, dia kan silinder ya bentuknya nah seperti itu, itu atas dasar bentuk fase diam yang akan kita pelajari Nah kemudian ada lagi atas dasar cara mengalirkan fase gerak, nanti ada vakum kolom kromatografi, flash kolom ada gravity kolom dan high pressure liquid kromatografi HPLC nomor 4 ini nama bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia nanti KCKT kromatografi cair, kinerja tinggi ini adalah e, kromatografi yang sama ini dengan ini, cuman yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia kita masuk ke kromatografi planar nah, nanti akan kita pelajari tiga macam, yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan kromatodon tapi yang sering kita gunakan dan sering keluar dalam hukum juga, itu yang kromatografi lapis tipis. Nanti, secara teori akan saya jelaskan ketiga-tiganya, tapi secara praktikum nanti yang kita pakai hanya yang KLT atau kromatografi lapis tipis saja, ya. Nah, kita masuk ke kromatografi lapis tipis. KLT ini nanti yang akan lebih panjang saya jelaskan, ya, atau yang akan menjadi poin saya jelaskan di teori fitokimia setelah mid ini ya. Nah nanti kalian akan mendapatkannya ketika praktikum itu di akhir. Jadi ketika uh, kita sudah mendapatkan ekstrak kental gitu ya kita lanjutkan di KLT-nya seperti itu. KLT ini meskipun dia teknik konvensional sejak dari dulu ya, tapi dia masih banyak digunakan. Kenapa? Karena dia itu sederhana. Mudah dipahami secara teknik, kemudian waktu analisis relatif pendek dan dapat diulangi setiap saat, serta yang paling penting, salah satu yang penting untuk peneliti itu sebenarnya faktor ekonomis juga. Ya, ini sering loh digunakan kakak kelas kalian untuk KTI kalian, nanti bisa lihat ya, yang ada screening fitokimia atau ada uh, identifikasi kimianya yang dia biasanya memakai uh, ekstrak. Nanti biasanya identifikasinya memakai KLT juga, ya nanti bisa dilihat di situ. Nah, dalam KLT, pemisah, mekanisme pemisahan itu ada dua macam, ada adsorpsi, ada partisi, ya. Tahu bedanya adsorpsi dengan absorpsi, ya. E, pakai d dengan pakai b. Adsorpsi kan pakai d, kalau absorpsi pakai b nah bedanya kalau absorpsi yang pakai B ya bukan bukan yang ini yang pakai B ya pakai bebek ya nah itu eh, dia akan menembus misalkan ini ada barrier atau batas yang dimaksud dengan absorpsi yang pakai B ya dia akan menembus sampai dalam sini nah itu absorpsi tapi kalau adsorpsi yang pakai D dia hanya ada eh, meresap atau eh, apa namanya masuk ke permukaannya saja. Nah, dalam hal KLT yang kita gunakan adalah yang adsorpsi. Kemudian yang kedua mekanisme pemisahannya adalah partisi. Partisi ini biasanya untuk pemisahan cair dengan cair. Ya, misalkan kita menggunakan corong pisah gampangnya. Corong pisah kita masukkan mm, etanol yang polar dan heksan yang nonpolar Kemudian kita gojok dalam corong pisah. Nah, apa yang terjadi pasti akan memisah ya menjadi dua lapisan atau katakanlah minyak dengan air ya minyak dengan air dalam corong pisah ini misalkan corong pisah nah nanti pasti akan memisah nah misah seperti ini itu partisi atau pemisahan juga ya cair cair tergantung dari berat jenis siapa yang lebih e, berat berat jenis yang lebih berat maka dia akan di bawah yang berat jenis lebih ringan dia akan di atas. Nah, dalam KLT yang digunakan intinya adalah ada fase diam dan harus ada fase gerak. Saya jelaskan setelah ini. Jadi ketika uh, saya analogikan saja ya KLT itu gimana sih cara kerjanya? Ya nanti kalau kalian uh, pengen tahu cara kerja KLT kalian bisa cari sebenarnya di YouTube ya. Itu udah banyak yang membahas tentang cara kerja KLT yang real ya. Ini saya menjelaskan secara teori saja nah kalau yang real sebenarnya silahkan nanti cari di YouTube juga sudah banyak ya nah mekan e, apa KLT kromatografi lapis tipis kita bayangkan kalau kita punya e, katakanlah kita punya tisu ya atau kertas tisu aja ya yang penyerapannya lebih e, apa namanya lebih menyerap ya nah kita gunakan tisu saya memotong tisu kotak seperti ini kemudian saya punya Uh, spidol warna biru, misalkan ya, saya totalkan di sini. Di sini ada totalan uh, berjak atau saya totalkan di bawah sini. Itu spidol, ya, udahlah warna merah karena ini merah, ya. Nah, saya uh, totalkan di situ. Kemudian, di sisi lain, saya punya gelas. Saya punya gelas, kemudian saya kasih uh, air, saya kasih air di sini sedikit saja. Kemudian tisu ini saya masukkan ke sini. Tisu yang sudah ada totolannya ini saya masukkan ke dalam e, gelas ini. Masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini, tapi totolannya atau bercaknya di atas air di atas cairan ya, jangan tercelup. Nah, apa yang terjadi? Apakah air ini, nanti akan meresap, melalui e, naik melalui si, apa namanya ini tisu atau tidak logikanya, dia akan terserap naik, ya kan nah itu adalah, sama seperti ketika kita KLT jadi, nanti cairan ini atau air ini nanti pasti akan terserap naik ke atas ini lama-lama dia akan naik ke atas ya seperti itu kemudian ketika dia airnya naik ke atas Apakah dia akan membawa bercak ini membawa spidol yang sudah saya totolkan di sini tadi ya dia pasti akan membawa warna yang sudah saya totalkan di sini naik ke atas nah dia akan naik ke atas gampangannya seperti itu misalkan nah sampai sini dia akan naik ke atas bisa dibayangkan ya jadi silakan nanti bisa dipraktekkan di rumah pakai kertas juga boleh dipotong kemudian masukkan ke dalam e, kertas itu dikasih e, totalan dulu seperti ini kemudian nanti dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pasti dia akan terserap ke atas nah air ini akan e, apa namanya naik atau terserap ke atas dengan membawa spidol ini warna dari spidol akan naik ke atas nah, mekanisme pemisahan dalam KLT juga seperti itu saya jelaskan dulu yang dimaksud fase diam dan fase gerak dalam hal ini, fase diam adalah tisu atau kertas ini ini adalah fase diam, karena dia berupa padatan dan dia hanya diam nah, kemudian air dalam hal ini, air dalam gelas ini adalah fase gerak, ya, karena dia bergerak mengambil si sampel. Oh iya, ini sampel, ini adalah sampel, ya. Kalau kita pakai ekstra kental, berarti ekstra kental yang kita totalkan di sini, ya. Nah, jadi fase gerak ini adalah berupa cairan ini dan fase diamnya dalam hal ini berupa kertas tapi dalam kromatografi lapis tipis fase diamnya nanti bukan kertas tapi plate KLT seperti apa plate KLT nanti silahkan kalian cari di google atau di youtube ya untuk lebih jelasnya itu ada ya. Tapi tipis berupa seperti kertas, tapi dia kertas yang rigid ya. Kalau kertas kan kalau diberdirikan di sini misalkan ya, dia akan lemes ya dan akan apa kena air juga akan apa ya, ibu jembutnya kaprah kaprah gitu ya. Nah apa ya jadi dia akan basah. Tapi kalau eh, plek KLT dia akan rigid gitu. Nah. Jadi, fase diamnya adalah ini berupa padatan, kemudian fase geraknya adalah air, dan sampelnya adalah spidol dalam analogi yang saya jelaskan. Nah, ketika kita e, berbicara secara nyata dalam hal KLT, maka yang dimaksud dengan sampel ini adalah ekstrak. Ekstrak kental hasil dari ekstraksi, entah metode e, maserasi, perkolasi, sokretasi, ya. Kemudian yang dikentalkan ya, atau bahkan minyak adziri ya. Kemudian kita totalkan di sini. Notalkannya pakai apa? Pakai pipa kapiler ya. Jadi kecil sekali bisa. Pakai pipa kapiler bisa pakai eh, apa namanya mikrosiring itu ya. Jadi bisa pakai pipet mikro. Pipet mikro juga bisa. Itu biasanya untuk KLT yang secara kuantitatif. Kalau pakai pipet mikro. <tuh> kalau hanya kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya senyawa itu bisa pakai pipa kapiler tahu pipa kapiler ya, nanti silakan search kalau nggak tahu apa itu pipa kapiler ya. nah, kemudian dimasukkan ke dalam gelas gelas ini, kalau dalam uh, apa kromatografi, namanya chamber nah, kita masukkan ke dalam gelas dan ditutup biasanya, kalau di kromatografi nah, maka nanti cairan uh, maaf, nanti sampel si ekstrak ini akan ikut naik akan memisah nafas segera dalam kromatografi itu nanti tergantung dari kepularan senyawa yang mau kita pisahkan mungkin bisa etanol atau campuran etanol dan asam asetat glasial ya. atau kalau kita ingin memisahkan senyawa yang bersifat nonpolar kita bisa memakai pelarut yang nonpolar juga misalnya heksan kemudian kloroform ya dan lain sebagainya. Nah, misalkan saya punya ekstrak daun jambu biji ya tadi ekstrak kental Kemudian saya encerkan sedikit ya, saya encerkan sedikit dengan pelarutnya katakanlah etanol biar agak sedikit mencair. Kenapa? Karena biar bisa ditotalkan. Kalau padatan kan tidak bisa ya ditotalkan. Nah, kemudian saya totalkan di plate KLT. Fase diamnya berupa plate KLT. Nanti apa plate KLT saya bahas berikutnya. Sampel atau ekstrak daun jambu biji saya totalkan di sini. Kemudian, saya siapkan gelas atau chamber Nah yang berisi fase gerak. Tujuan saya apa? Tujuan saya ingin memisahkan flavonoid yang ada pada ekstrak daun jamu biji misalkan saya ingin mengambil flavonoid flavonoidnya itu sifatnya adalah eh, katakanlah semi polar ya semi polar flavonoid sifatnya semi polar maka fase gerak yang saya gunakan adalah campuran katakanlah campuran etanol dan etil etil asetat perbandingannya katakanlah perbandingannya 2 banding 8 gitu ya. Sebanyak 10 ml. Nah, ini saya masukkan ke gelas dulu. Saya masukkan ke gelas, tanpa ini ya, ini belum masuk. Saya masukkan ke gelas. Nah, ke chamber, kemudian baru fase diam ini saya masukkan ke sini. Nah, Nah. nanti pasti fase gerak ini atau uh, etanol dan etilacetat dia akan akan mengabsorpsi ke atas, mengabsorpsi si fase diam ini, dan dia akan membawa sampel kita. Nah, sampel saya pindah ke sini ya, karena ini sudah orat-oratan. Nah, ketika dia uh, si apa namanya fase gerak itu naik membawa sampel kita maka dia akan berhenti menjadi bercak pada polaritas yang sesuai Nah nanti misalkan ada tiga bercak nah bercak di sini adalah flavonoid dimana eh, yang saya inginkan adalah yang semi polar flavonoidnya ya seperti itu semoga bisa dibayangkan ya sampai sini. Nanti misalkan masih bingung, nanti akan saya lampirkan cara kerja e, dari YouTube ya, dari tapi dari YouTube-nya orang lain ya, itu tentang cara TLT e, ya. Jadi nanti saya lampirkan, silakan nanti dipelajari ya. Nah, saya bahas untuk fase diam dulu. Jadi bahan dari fase diam itu ada beberapa macam, bisa dari silika gel kemudian dari alumina maupun dari selulosa ya. Jadi ada tiga bahan yang sering dipakai untuk fase diam. Ya, fase diam itu yang tadi saya analogikan seperti kertas ya. Tapi kalau dalam hal KLT, nah dia akan lebih rigid. Jadi kaku ya, enggak kayak kertas. Kalau kertas itu kan tipis ya dan dia bisa ditekuk gitu ya. Nah, kalau fase diam di sini dia rigid. Jadi kayak tipisnya seng tapi ya kayak kertas ya jadi sifat sediam ini nanti berupa suatu lempengan biasanya kalau belum dipotong itu 20 cm kali 20 cm tapi nanti bisa dipotong sesuai kebutuhan kita misalkan kita hanya perlu satu totolan nah satu totolan kecil gitu ya nah misalkan disini satu totolan maka nanti kita hanya butuh Uh, misalkan ini 2 cm, ini 10 cm. Biasanya panjangnya 10 cm yang dipakai tingginya, ya. Nah, itu plat KLT. Nah, plat KLT ini bisa terbuat dari yang sang uh, yang sering digunakan itu adalah silika gel. Ya, silika gel berupa serbuk yang lembut ya nanti. Nah, jadi uh, artinya dalam plat tersebut dalam plate tersebut itu di atasnya itu dikasih silika. Jadi sudah satu paket. Jadi nanti namanya fase silika gel GF254, misalnya seperti itu yang terkenal gitu ya. Fase silika gel GF254. Itu yang sering kita gunakan. Silika gel ini bisa berkode ya, misal silika gel G. Artinya apa? Kalau G artinya dia mempunyai pengikat berupa gipsum. Kenapa gipsum? Karena kalau dia bertemu dengan air maka akan mengering. Kemudian ada kode S, silika gel bisa ditulis fase diam, silika gel S254, misal itu. 254 nanti saya jelaskan apa. S itu sebagai pengikat digunakan pati merupakan pengikat tapi yang stakenized. Nah, ini yang sering kita gunakan yaitu silika gel GF 254 yaitu artinya ditambah dengan gipsum dan ditambah senyawa berpendar atau berfluoresensi. Jadi G ini singkatan dari gipsum. Kemudian pengikat dia berupa pengikat gipsum itu dan F, F itu fluoresensi artinya berpendar berpendarnya pada panjang gelombang berapa? pada gelombang, panjang gelombang UV-254 makanya dinamakan gel GF-254 ya. kemudian ada lagi e, gel H atau N nah ini tanpa pengikat silica gel yang tanpa pengikat tetapi dengan senyawa fluoresensi atau F tadi ya senyawa berpendar merupakan fase diam yang dapat diamati langsung dengan mata telanjang jadi tanpa menggunakan sinar UV ya Maka digunakan GF yang dapat berfluoresensi Kalau senyawanya berwarna bisa ya silica gel untuk keperluan preparatif itu juga ada Nah nanti ada sendiri di belakang ya Kalau untuk keperluan preparatif Preparatif itu apa? Nanti juga saya jelaskan di belakang Nah selain gel ada juga alumina tapi kalau di lab kita jarang menggunakan alumina, yang sering kita gunakan adalah silika gel ini. Nah, alumina pH asam, pH netral, dan pH basa. Ada tiga pH ya yang digunakan untuk alumina. Pemberian kodenya hampir sama seperti silika gel ada G H P F. Ya, dan umumnya yang digunakan adalah yang bebas air sehingga mempunyai penyerapan yang cukup tinggi atau adsorpsinya tinggi. Alumina ini sebenarnya jarang digunakan karena e, apa namanya lebih seringnya yang silika tadi, ya. Dan bila digunakan harus diaktifasi terlebih dahulu dengan pemanasan. Sebenarnya sama aja jadi fase diam dari silika gel ini juga lebih baik diaktifasi dulu dengan memasukkannya ke oven jadi plate ini sebelum kita gunakan atau sebelum kita totolkan dengan senyawa atau dengan ekstrak tadi ya kok senyawa dengan sampel ekstrak tadi lebih baik dimasukkan dulu ke dalam oven ya untuk menghilangkan tapak-tapak air juga kemudian e, nanti kan kalau ada air atau uap air yang sudah terserap ke silika itu kan akan mempengaruhi polaritas dari senyawa yang mau kita pisahkan ya. Jadi lebih baik kita aktivasi dulu di dalam oven. Kemudian selanjutnya adalah selulos atau selulosa. Berupa serat 2 20 mikron. Mikron ya atau mikrometer ya, kecil sekali. Serat asli mikrokristal, avicel ya yang digunakan untuk senyawa polar dengan atau tanpa senyawa fluoresens polaritasnya tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pemisah secara partisi. Partisi biasanya pemisahan cair-cair, ya, baik dengan bentuk kertas maupun lempeng. Ini digunakan untuk senyawa yang polar. E, sebenarnya kita pakai selulos ini ketika kita pemisahan, kalau tidak salah, untuk rutin flavonoid, rutin, tapi bisa juga kita menggunakan silika gel, kalau kita di lab, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada fase gerak ya Nah, fase gerak itu tadi, kalau yang saya apa jelaskan di awal tadi Fase gerak itu yaitu berupa cairan ini ya Fase gerak Kenapa fase gerak? Karena ini nanti yang bisa membawa Jadi si fase gerak ini nanti yang bisa membawa sampel naik ke atas ya karena kalau diam kan tidak bisa bergerak ya jadi yang membawa ini nanti fase gerak membawa kalau dalam hal kita uh, KLT nanti yang membawa si apa namanya sampel kita ini naik ke atas dan memisah sesuai polaritas masing-masing. Nah pemilihan fase gerak pemilihan fase gerak ini ya ini Didasarkan pada apa dari polaritas interaksi polaritas, jadi dari e, polaritas dari senyawa yang ingin kita pisahkan. Kalau kita ingin memisahkan senyawa yang bersifat polar dan kita menggunakan senyawa yang nonpolar, nanti otomatis bercaknya tidak terlihat, misalnya harusnya di sini. Nah, tapi gak terlihat ternyata. Nah, kita nggak bisa mengidentifikasi nanti, ya. Kemudian berdasarkan apa lagi? Deret eluotropik. Apa itu deret elotropik? Nanti di belakang slide selanjutnya ada. Kemudian perkiraan polaritas campuran pelarut. Jadi fase gerak ini tidak harus pelarut tunggal. Biasanya justru dia pelarut campuran. Misalnya heksan etil asetat 8 banding 2, e, etanol dengan air 5 banding 5, misalkan seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Deret Elu. Jadi deret eluotropik ini nanti e, akan dapat melihat tingkat kepolaran dari suatu pelarut organik, ya. Pelarut organik itu kan sangat banyak sekali, ya. Sebenarnya nggak cuma ini. Nanti kalau kalian lihat di Google atau mencari deret eluotropik yang lain, e, nanti insya Allah kalian akan menemukan beberapa macam pelarut organik yang nggak cuma segini, ya. Tapi ini Bu Uli ambil uh, yang sering keluar ya. Jadi ini adalah deret <coughs> elotropik Nah nanti semakin dia ke bawah, semakin dia polar. Jadi ujung sini non-polar, semakin dia ke bawah, nanti semakin sifatnya polar ya. Uh, yang sering kita pakai, ada <coughs> kalau para cair uh, jarang juga ya. PE atau petroleum ether, ini sifatnya non-polar. Kemudian ada sikloheksan, karbon tetraklorida. Nah, di sini etanol dengan air seperti yang sudah kalian ketahui, etanol dan air pasti polar air, ya kan? Nah, deretannya seperti ini. Metanol itu lebih polar daripada etanol, tapi kenapa metanol jarang digunakan terutama untuk ekstraksi? Karena metanol ini sifatnya cenderung toksik, ya, dan bisa menyebabkan kebutaan juga bila mengenai mata, ya. Jadi lebih aman menggunakan etanol. Kalau kita menginginkan agak polar lagi, bisa kita campur dengan air. Tergantung perbandingannya nanti berapa, ya. Bisa trial and error dulu. Kalau untuk fase gerak, ya. Jadi ini deret elu ini digunakan untuk ketika kita mau memilih fase gerak. Fase gerak, kalau kita nggak mau milih, sebenarnya di, di banyak referensi sudah ada, ada di buku Wagner, ke, di layar kromatografi, kemudian di apa namanya, publikasi-publikasi, baik nasional atau internasional, itu sudah banyak yang e, menggunakan fase gerak, macam-macam. Nanti kalian bila, bisa search ya, kalau ingin e, melakukan identifikasi kromatografi lapis tipis jadi kalau selain itu bisa juga trial and error sendiri, ya. Berapa perbandingannya? Misalkan saya mau yang agak e, semi polar, agak polar sedikit, maka saya akan menggunakan etanol dan etil asetat. Etanolnya saya cukup empat perbandingan 4 etil asetatnya 6 Nah seperti itu, ya. Nah di sini bisa dilihat ya bahwa semakin turun ke bawah semakin sifatnya polar. Dan yang paling polar pelarut di sini adalah etan, e, air, ya. Air adalah yang paling Polar. gunanya untuk apa agar kita bisa e, mengetahui kepolaran dari pelarut organik yang akan kita gunakan untuk e, mengidentifikasi atau menarik ya menarik senyawa yang cocok masih ingat like dissolves like ya jadi polar akan melarutkan yang polar non polar juga akan melarutkan yang non polar nah kemudian selain itu sebenarnya kita bisa mengganti e, fase gerak itu dengan e, misalkan kita di lab kita di lab itu tidak punya kloroform padahal kita butuh kloroform nah kita bisa gunakan pelarut pengganti yang e, polaritasnya mirip kita bisa misalkan pakai di etil ya tapi dengan syarat nanti di etil eternya lebih diperbanyak daripada etanol misalkan Kenapa? Karena diethyl ether itu cenderung lebih polar sedikit daripada chloroform ya. Jadi lebih dibanyakin diethyl ether-nya gitu. Biar kepolarannya mirip-mirip. Nah, itu adalah deret tropik ya. Ini juga sama sebenarnya, tapi uh, kalau kalau ini lebih ini lagi ya, lebih banyak dan lebih uh, lengkap ya. Ada solubility in water Prosentase dari larutannya di dalam air juga di sini. Nah, fase gerak itu juga mempunyai syarat, ya. Syaratnya, dia harus murni dan mudah didapatkan. Kita jangan mempersulit diri sendiri dengan mencari yang susah didapatkan, ya. Jadi, carilah yang mudah didapatkan saja. Kita bisa berpedoman pada deret elektropik bisa dengan menggunakan pelarut yang mirip-mirip juga tapi memang kadang pemisahannya agak berbeda ya kalau terpaksa nya saja ya kemudian harus murni jadi yang pa bukan ya teknis ya kalau untuk fase gerak karena kita butuhnya juga enggak banyak kok kita butuhnya paling 10 mili ya katakanlah 1 mili itu 20 tetes ya bisa membayangkan ya 10 mili itu seperti apa sedikit ya nah harus murni kemudian mantap di udara mudah bercampur dengan pelarut lain. Nah kalau memang nggak bisa bercampur dengan pelarut lain, misalkan kita punya minyak dengan air kan nggak campur tuh. Nah itu jangan digunakan minyaknya ya. Jadi mudah bercampur dengan pelarut lain. Misalkan hiksan dengan etanol nyampur nggak? Oh nyampur. Nah itu bisa digunakan ya. Biar kepularannya dalam fase gerak itu bisa merata seluruh bagian dari fase gerak, ya. Kemudian tidak toksis, ya. Ini memang e, kalau 100% tidak toksik mungkin masih susah kecuali air, ya. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir toksisitasnya, ya. Mudah dipisahkan dari linarut untuk pemurnian. Nah, jadi nanti bisa dipisahkan dari sampelnya. Jadi sampelnya bisa kita ambil sampel saja tanpa terikut fase geraknya ya karena yang kita inginkan adalah senyawanya ya seperti itu jadi tidak mempengaruhi dari kemurnian senyawanya tersebut nah ini ada penyiapan dan penotolan sampel e, dalam penyiapan dan penotolan sampel tentu saja kita harus menyiapkan yang namanya fase diam dan fase gerak ya Jangan lupa juga menyiapkan chamber atau gelasnya tadi, dan menyiapkan uh, sampelnya. Sampelnya biasanya berupa ekstrak, ya, ekstrak bahan alam sih biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan sampel yang lain juga ya. Nah, kita siapkan bahan-bahan uh, utama ini, biasanya plus kertas saring ya, untuk melihat uh, sampai berapa kejenuhan di dalam chamber ini, ya nanti akan saya jelaskan. <tuh> nah, yang disiapkan adalah ini, kemudian pelarut sampel yang sesuai. Jadi sampel ini kan berupa ekstrak kental biasanya. Nah, karena kental, dia dilarutkan dulu dalam pelarut yang sesuai biar agak cair. Kalau kita eh, KLT secara kualitatif itu tidak perlu melihat berapa mililiter yang dipakai pelarutnya tapi kalau kita mau e, menghitung kadar senyawa tersebut dengan KLT secara kuantitatif kita harus mengetahui berapa mililiter yang kita tambahkan ya. tahu ya bedanya identifikasi secara kualitatif dan kuantitatif jadi KLT ini bisa digunakan untuk secara kualitatif maupun kuantitatif tapi kalau kuantitatif sebenarnya kita butuh alat lagi yang namanya alat densitometer. Itu untuk mengukur kadar dari senyawa yang kita ambil. Nah, kalau LT kualitatif, secara kualitatif kita hanya untuk melihat ada tidaknya. Jadi kita tidak perlu angka di situ. Yang penting kita tahu oh di situ ada flavonoid, oh di situ ada rutin, oh di situ ada alkaloid, udah gitu aja ada dan tidaknya, itu kalau secara kualitatif kalau secara kuantitatif, ini ada angka yang keluar, berapa jumlahnya berapa kadarnya kadar flavonoid dalam ekstrak daun jamu biji saya, berapa persen eh, kandungan atau kadar andrografolid dalam daun akhir eh, basa miloto saya, berapa persen oh, 19 persen nah, seperti itu ya Nah, pelarut yang pelarut sampel yang sesuai. Nah, misalkan ekstrak e, daun jambu biji saya larutkan dengan saya dalam hal ini akan berbicara secara kualitatif dulu ya. Jadi ada atau tidaknya senyawa pada suatu ekstrak ya. Katakanlah ek, e, senyawa yang mau saya ambil adalah flavonoid dari ekstrak daun jambu biji ekstrak kental daun jambu biji tadi saya larutkan sedikit dengan etanol saya tidak akan e, membahas berapa mililiter etanol yang saya gunakan untuk melarutkan karena saya e, hanya akan secara kualitatif ya. kemudian siapkan juga 1-2 mikroliter yang mengandung 50-100 mikrogram sampel Nah, kalau pakai mikrogram atau pakai mililiter mililiter ini ya itu kita berbicaranya kuantitatif sebenarnya. Jadi ini pakainya mikro pipet. Mikro pipet kan bisa disetel ya, bisa disetel berapa mikro yang mau kita ambil. Nah kita notolinya pakai mikro pipet. Masih ingat mikro pipet ya? Itu yang biasanya kita pakai di mikro itu mikrobiologi. Kalau kita berbicaranya cukup kualitatif, kita bisa pakai pipa kapiler. Nah pipa kapiler yang kecil itu kita totalkan dengan itu. G gak perlu pakai mikro pipet ya kemudian sekitar 3-6 mm jadi apabila ini ada fase diam nah yang kita totalkan sampelannya adalah fase diam yang kita totalkan di sini dengan pipaka piler kira-kira diameter dari totalan kita ini adalah 3-6 mm jadi jangan terlalu luas, lebar dan jangan terlalu sempit juga Ya, nah ini yang kita memerlukan pengalaman memerlukan teknik tersendiri. Kalau kita enggak praktek langsung sebenarnya susahnya disitu Nanti efeknya apa sih kalau terlalu lebar? Nanti akan saya jelaskan di belakang, ya. Kemudian kita butuh alat penotol, kap, e, kapiler gas, bisa mikrosirik. Nah, kita pakai pakai pipa kapiler saja, ya. Nah, nanti apabila totolan ini atau e, yang kita totalkan dengan pipa kapiler ini overloaded atau e, diameternya terlalu besar ya. Jadi diameternya terlalu gede gini yang kita totalkan ya. Istilah jawabannya bleber ya, atau bleber ya. Nah, maka dia nanti akan membuat RF berubah dan bercak tidak simetri. Apa sih RF ini? RF ini apa? Nah, ini nanti adalah suatu angka yang digunakan untuk mengukur bercak. Misalkan ketika dia sudah di E, KLT sudah dieluasi atau sudah dibawa dengan fase gerak ada bercak di sini nah nanti kita ukur e, e, kita ukur RF nya, bercak di sini dengan bercak yang di sini maka RF nya juga akan berbeda nanti nanti akan saya jelaskan di belakang untuk RF nya ya, ini kita teknisnya dulu nah apabila nanti overloaded atau melebir kegedean tadi maka akan tailing juga karena e, e, secara simetri, dia tidak simetri kemudian Rf-nya berubah dan dia akan tailing atau mengekor nah, mengekor itu nanti seperti ini, tailing nah, ini kalau totalannya kegedean ini totalannya bisa karena kegedean atau karena fase gerak yang tidak sesuai nah, ini tailing tailing panjang sekali ya kembali ke sini dulu nah, Rf RF itu adalah jarak yang ditempuh senyawa sampel dibagi jarak yang ditempuh fase gerak. Hmm, ini akan saya jelaskan setelah ini ya. Ada lagi HRF yaitu RF dikalikan 100. Nah ini adalah untuk identifikasi KLT-nya. Teknik harus diperhatikan agar totalan tidak terlalu lebar dan pekat. Bila bercak lebar tapi tipis, nanti setelah dieluasi menjadi lebih encer dan tidak teramati. Jadi bercaknya nanti tidak kelihatan. Misalkan ini yang kita totalkan di sini. Nah, misalkan di sini, uh, apel furnit kita bercak apel kita karena saking tipisnya nah nanti pas kita amati untuk kita cari RF nya itu tidak terlihat ya sebaik, sebaliknya <tuh> bila terlalu pekat hasil eluasi tidak lagi bulat tapi memanjang atau tailing nah, seperti ini kadang kalau terlalu pekat penotalannya disini terlalu pekat nah dia akan tailing, ini mengekor. Jadi harusnya percaknya cuma di sini. Harusnya atau di sini nih. Ini ada kayak buletan ya. Tapi ternyata dia mengekor. Nah, ini ekornya panjang sekali nih. Yang hitungnya nanti susah RF. Sehingga senyawa yang mempunyai selisih RF kecil tidak terlihat pemisahannya. Dan perlu diperhatikan bahwa ujung penotol atau ujung pipa kapiler yang kita gunakan tidak boleh menggores lapisan agar tidak mengganggu cairan elusi jadi plate KLT ini di atas plate ini kan ada silika gel nah, kalau istilah jawa ini kecuek ya, jadi kalau kena ujungnya pipa kapiler atau mikropipet nanti silika gelnya akan e, hancur akan rumpal gitu ya kecuek lah ya bahasa jawanya nah, nanti pemisahannya menjadi tidak sempurna purna. Nah sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Nanti akan e, saya lanjutkan untuk RF-nya perhitungan RF ya. Nah ini adalah gambar yang tailing tadi. Jadi ini bukan contoh yang baik ya. Ini hasil trial and error saya dulu ya. Jadi ini kita tidak bisa melihat harga RF-nya karena bercaknya tailing sekali, ya. Jadi ini harusnya bulatannya di sini sama di sini agak kelihatan ya. Tapi ternyata ini eh, ada tailing atau ekor panjang sekali. Nah ini, ini, ini ketika dilihat kasat mata ini yang dilihat di bawah sinar UV254, ya. Mungkin untuk eh, yang sekarang saya cukupkan dulu sampai sini. Pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan di pengembangan atau evaluasi kemudian cara menghitung RF ya e, nanti kalau kita membahas kromatografi lapis tipis atau kromatografi itu akan sangat banyak sekali ya akan sangat panjang nah saya cut di sini dulu kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya oke semoga dapat dipahami ya kita lanjut diskusi di WA kalau ada yang mau ditanyakan silahkan Ya, demikian yang Bu Uli sampaikan Untuk pertemuan kali ini Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh